Asal-usul Lostrek, hal pertama adalah asal-usul sebutan Lostrek itu dari mana asalnya sih? Nah teman-teman, pengguna kata ini sebenarnya sudah cukup lama teman-teman Bahkan di scan game Dota pun, kata Lostrek sering disebut juga teman-teman ya Jadi kata Lostrek itu sudah lama banget, dari zamannya game Dota ya teman-teman Entah siapa atau dari mana kata lost track ini muncul, tapi yang pasti, teman-teman, ya, sang pencetus kata ini didasari dari kata lost yang artinya kalah dan strike yang artinya beruntun. Jadi, kalau digabungin, menjadi um, lost track yang artinya itu kalah beruntun, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, selain itu, lost track juga bisa dihindari, teman-teman, ya. Faktanya terakhir adalah lost track bisa dihindari teman-teman Nah gimana caranya Nah caranya teman-teman adalah kalian harus mabar bersama tim kalian teman-teman ya Kalian harus mabar bersama teman-teman kalian teman-teman Yang sudah kalian percayai teman-teman ya Nah itu dia sahabat asal usul lost track teman-teman ya Asal usul lost track ini sudah lama banget teman-teman ya Bahkan di game Dota pun kata lost track ini sering disebut-sebut juga teman-teman Nah dari arti kata lost track ini teman-teman ya Lost yang artinya kalah dan strike yang artinya beruntun Jadi kalau digabungin menjadi lost track itu artinya kalah beruntun teman-teman